Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk terus memberikan info-info terbaru dan pastinya kabar bahagia dari Leslar Tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini Ada kabar bahagia banget ya Alhamdulillah Idola kesayangan kita ma, Dicintai oleh semua kalangan Dari anak kecil, dewasa, emak-emak Bapak-bapak, pokoknya semuanya sangat mencintai idola kesayangan, terutama Lesti Kejora, yang berkualitas. Yang sangat multi talent banget ya Ini salah satu contoh persahabat ya Masih kecil aja sudah hafal lagu sekali seumur hidup Masya Allah banget ya Masih kecil sudah mengidolakan kakak Lesti Semoga rezekinya menular seperti kak Lesti ya de Amin mudah-mudahan ya semakin banyak support, doa dan dukungan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih, ada kabar untuk warga Konoha dan himbauan juga untuk Leslar. Dukung Bunda Lesti di HIP World 2022 untuk syarat dan ketentuan, nih, sahabat, ya wajib kita pahami. Yang pertama, kalian harus follow akun HIP 500. Yang kedua, like postingan yang ada foto Bunda Lesti. Yang ketiga, tukar satu poin di menu poin aplikasi My Telkomsel dengan klik banner Lesti. Yang keempat, tulis kode unik dengan format kode unik spasi komentar paling menarik mengenai Lesti dan sertakan hashtag HIP Award 2022 di kolom komentar. Yang kelima, nih, ini poin penting banget ya, boleh komentar lebih dari satu kali untuk memperbesar kesempatan menang. Baca ya poin yang kelima Ini poin yang sangat penting banget Boleh kalian komentar lebih dari satu kali Untuk memperbesar kesempatan menang Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa menang ya di Hip Award 2022 Selanjutnya, vitamin bahagia pun kita dapatkan langsung dari idola kesayangan Bunda Lesti yang baru saja Mengunggah foto bertiga di akun Instagram pribadinya Walaupun bersahabat ya, tentunya sudah di oleh Papa B sebelumnya Tentunya kita mendapatkan kebahagiaan juga dari Bunda Lesti Ini cute dan sangat menggemaskan sekali Keluarga yang sangat bahagia Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Inna Allah as -sobirin. Masya Allah tabarakallah Luar biasa, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Doakan untuk rumah tangga Leslar Semoga selalu bahagia Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita lihat juga di beberapa tangkapan komentar Di antaranya persahabat dari akun Nadi Bahri mengatakan Masya Allah sehat-sehat ya Leslar dan Abang El Kesayangan Happy dan bahagia terus kalian Dan semoga keluarga kecil kalian selalu dalam lindungan Allah Amin Begitu banyak doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesler family Kemudian juga persahabat ada kabar spesial juga yang kita dapatkan Masya Allah banget ini keren banget sudah muncul nih desain Jaket MRB Ini bisnis terbarunya Papa Bi ya doakan mudah-mudahan lancar Yang belum follow persahabat ya kalian wajib follow akun Instagramnya karena ini keren-keren banget nih kualitas yang sangat luar biasa Apalagi persahabat dia ya, Papa B juga sebelumnya menyampaikan bahwa akan mengeluarkan produk mini dress buat hijabers Tujuh nggak nih persahabat dia ya, doakan ya mudah-mudahan untuk bisnis dan usahanya Papa B Bisa maju, berkembang, dan sukses Serta lancar, amin Untuk berikutnya juga persahabat Cidukan vitamin pun kita dapatkan di unggahan Ke Bibo, persahabatnya ini Masya Allah banget, momen Bunda Lesti Kejora, ini saat mengunjungi Rumah makan atau restoran Di Bali, tepatnya restoran Samalona Seafood, ini momen semalam ya Buat yang nanya Kemarin Bilar ikut apa enggak tuh Persahabat digaskan lagi ya, cantik Banget Bunda L dan kita lihat juga ada BBL, aduh yang sangat lucu dan sangat menggemaskan, masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan apapun yang dilakukan oleh Leslar, semoga lancar dan selalu dimudahkan. Amin. Kita selalu menunggu kejutan, selalu menantikan kabar baik dari idola kita. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.